สวัสดีค่ะโนเกีย 2020 นะ Halo guys Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya PNSK Oficial Oke guys jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan preset alif motion lagi guys ya Oke tapi sebelum lanjut seperti biasa jangan lupa kalian dukung channel ini dengan cara like subscribe dan nyalain tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video menarik lagi dari channel ini Oke tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama Oh ya nggak tahu Oke okay, guys selanjutnya ke peristiwa yang kedua ya Oke lanjut ke presiden yang ketiga ya Oke lanjut ke presiden yang keempat ya Nabi Diko Oke okay guys, selanjut ke presiden yang kelima ya Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-6 ya Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-7 Oke lanjut ke preset yang ke-8 ya Oke okay, lanjut ke preset yang ke-7 ya aku punya bukan semua ya, lari. kalian semua anak babi. oke lanjut ke preset yang ke-10 ya Nona Funky hasil sekali Oke okay, lanjut ke preset yang ke-11 <SILENCESA> Oke, lanjut ke presiden ke-12, ya. <San> Oke, lanjut ke presiden ke-13. <San> <San> <San> Oke lanjut ke preset yang keempat belas Oke lanjut ke preset yang kelima belas ya Rungkat, rungkat, rungkat, rungkat, rungkalah kalah okay, ganteng tempe tempe kalah ganteng oke lanjut ke preset yang ke-16 Oke okay, lanjut ke preset yang ke-17 guys Oke okay, lanjut ke preset yang ke-18 Oke okay, lanjut ke preset yang ke-19 Oke lanjut ke preset yang kedua puluh ya. Nabi Oke lanjut ke preset yang kedua puluh satu ya. Oke, lanjut ke berita yang kedua puluh dua, guys. <San> <San> Oke, lanjut ke berita yang kedua puluh tiga, ya. lanjut ke periset yang ke-24. Oke, lanjut ke periset yang ke-25. <Sess> Oke, semoga segitu aja perisetnya. Semoga kalian suka. Jika kalian suka, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.